Emangnya yang suka makan itu cuma penjahat, <tuh> kok dibilang sadis, yang penting kan perutku nggak bengkak, di mana? Aku akan mencarinya, kau tunggu di sini. L Lalu ini siapa yang bayar dong wey. nanti kembali ya, terus dibayar ya. Aduh mati aku nggak ada yang bayar, <tuh> aku nggak punya duit nggak ada yang bayarin, aduh. <tuh> Hmm, apa kabar, Lasmini? Kami hanya menjalankan tugas. Semoga kau mati dengan tenang. Dan arwahmu tidak akan gentayangan. Apa kabar, para pelacur temugung Bayan? Aku sudah menunggumu di rumah. Tapi ternyata... Kau sudah tidak bisa meneruskan balas dendammu. Aku senang. Kalian datang berdua. Jadi aku bisa memenggal kepala kalian sekaligus. Dan itu membuat aku senang sekali. Kau kira bisa mengalahkan kami berdua? Kalau aku tidak mampu, aku tidak akan datang mencari kalian. Dasar wanita jalang. Kurang ajar! Tunggu dulu, Lasmini. Bagaimana kau bisa hidup? Kau tidak mungkin bisa selamat dari kejadian itu. Berarti... Aku ini adalah arwah kentayangan. Kalah. Sekarang pun kau akan kalah. Dan kau tidak akan hidup lagi. Pelursari. Kau masih berpikir bisa mengalahkanku? Kau bukanlah tandinganku, Lasmini. Kau hanya cari mati. Siapa peduli? Kalau perlu, aku ingin mati bersamamu. Mampuslah kau... Akhirnya kau kalah juga, Melur Shari. Azmini! Azmini! Cukup, Lasmini. Kau sudah terlalu lelah. Akan menghancurkan dirimu sendiri jika diteruskan. Lasmini. Kau terluka dalam, Lasmini. Hah? Satu sedikit. semuanya kiri. Satu sedikit. Hahaha, mungkin, Nyai. Wah, apa ini namanya? Pokoknya harus bayar. Aku nggak punya duit. Hah? Eh? berani-beraninya ya makan di sini tidak bawa duit duitku lagi dibawa temenku lasmini sama bagus utara <tuh> tidak ada alasan pokoknya kalau tidak mau bayar Aduh. kamu akan saya gantung di pohon Eh, <tuh> <tuh> soal hutang itu gampang kecil nek beli kesemenel yang penting eka mau nanya sama yey uh, mana dan mas bagus utara sekarang emang kenapa kamu mencarinya. Punya utang ya? Eh, ke lagi nyari Redes ke ke berondong Eke Yuk. Ya, kalau gitu bayar dulu ini. Nanti baru aku tunjukin, ya. Hah? Yang penting benar. Ye tahu di mana Denmas Bagus Utara, ya? Ajakin ke ke sana ya. Yuk. Lo cepet dibayar. Kita pergi dari neraka ini. Tenang, Ne. Yuk, <tuk> Duit banyak, nah <tuk> Nih, udah kan, Nyai? Dibayar. Dah. <tuk> pergi sana. <tuk> Lah, Sampean Ike kenal nggak? Sama teman Nyok Eke, namanya Denmas Bagus Utara. Alah, nggak kenal? Eh, dasar cebol gilingan. Eh, e, kamu jangan menghina aku ya. Namaku Arjuno, bukan Cendol. Hehehe, <lain> cebol. Jadi Sampean Ike, bohong kan? Tidak tahu di mana Denmas Bagus Utara berada. E. <lain> siap yang bodong. Hehehe, <lain> siap yang bohong. Emang sekarang aku nggak tahu? Ki, Ki lura. Gilera e, ada eh, apa aduh aduh ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada Mau lapor apa? Lasmini dan Munda itu ada di penginapan sana, Ki. Oh ya? aduh, gilingan ya, dan Mas Bagus Utara. cekin nama yang namanya Lasmini, waduh, bisa mati aku, mati aku, waduh, jangan mati aku. di sini. Berat badanmu. kenapa memangnya? Ye? udah, itu hal biasa. Ayo kita ke sana.